Halo selamat sore pemirsa Mat Parjo semuanya. Sore hari ini Mat Parjo mau masak tape singkong yang ada di kebun tetangga. Oke pemirsa Mat Parjo semuanya pasti penasaran. Yuk ikuti kayak apa Mat Parjo masak tape singkong. matpalco harus mencabut singkong dulu ini umur pohon singkong baru belum ada setahun ya seharusnya udah setahun lebih untuk menghasilkan buah yang Sudah melepas akar atau buah singkong dari pohon atau batangnya, dan mata akan cuci singkong. Singkong ini. Sambil matparjo menyiapkan air, matparjo juga mau bikin tungku ini untuk merebus nanti singkong-singkongnya. Akan mengupas kulitnya terlebih dahulu, sebelum nanti singkong-singkong tersebut juga harus dicuci bersih. Setelah singkong terkupas semua lalu dicuci bersih berulang kali dengan air secara bergantian dan singkong tersebut harus benar-benar bersih. Pak Jo memakai serabut kelapa untuk mengikatnya agar singkong terbebas dari kotor. Harus bersih ya pemirsa saya. setelah tercuci bersih lalu kita potong singkong-singkong tersebut menjadi ukuran panjangnya satu ruas jari kelingking ya atau panjang jari tengah Sudah terpotong-potong semua Sekarang Marparco tinggal merebus atau mengukusnya Dan Marparco mau mempersiapkan api Api sudah menyala dan Matparco nunggu air harus benar-benar mendidih sudah mengeluarkan asap mengepul itu tandanya air segera mendidih setelah air benar-benar mendidih matarjo masukin singkongnya sudah dimasukin ke dalam panci kita kukus di atas bara api dan air mendidih dan kita tunggu kurang lebih waktu sekitar 45 menit atau satu jaman agar hasil tujuan singkong matang sempurna. batas waktu yang ditentukan dan singkong sudah kelihatan matang kita bisa lihat singkongnya retak-retak kalau singkong yang bagus lalu kita pindahkan ke wadah untuk nanti selanjutnya ke proses peragian sekarang Matbarco lanjut ke proses peragian Indonesia proses peragian sudah selesai sekarang matparco mau fermentasi dua atau tiga malam lamanya Matparjo akan simpan singkong-singkong tadi yang sudah dalam proses perhatian. Matparjo bawa ke dalam rumah. Matparjo simpan di sini saja. Kita tunggu dua atau tiga malam ya, pemirsa ya. Saksikan terus sampai habis ya, pemirsa ya. Jangan lupa dukung terus Matparjo. Dengan komentar di bawah kolom komentar, di like juga, dibagikan teman, siapa tahu berguna buat teman. Jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe. Oke, pemirsa Matparjo Parjo dimanapun berada. Ini sudah dua hari penyimpanannya ternyata sesuai dengan yang diinginkan Mat Farjo hasilnya baik langsung aja Mat Barjo mau bawa ya luar biasa inilah tape singkong bikinan Matparjo Matparjo coba kayak apa rasanya ternyata enak banget pemirsa gurih dan segalanya terasa di mulut sampai ke dada baiklah pemirsa Matparjo dimanapun berada terima kasih sudah menyaksikan mengikuti Matparjo masak tape singkong semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya Terima kasih wassalamualaikum sampai jumpa dadah